Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo persahabat Leslar Dimanapun anda berada. Selamat malam Selamat datang dan bergabung kembali di channel youtube DepoTV yang akan selalu memberikan Kabar terbaru Vitamin bahagia dari idola Kesayangan kita Lesti Dan Rizky Billar. Sebelumnya persahabat bagi kalian Yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Leslor tentunya Mari mari santai malam kalian saat ini Bami akan menyuguhkan cidukan-cidukan vitamin bahagia dari idola kesayangan kita Diawali dengan cidukan yang sangat membahagiakan Akhirnya muncul juga nih persahabatia al -Fatih. Kita melihat videonya Al-Fatih di Bandung Mumpung masih liburan di Bandung Persahabat ya tentunya Leslar Menghabiskan waktunya bersama keluarga kecil Masya Allah Kita selalu mendoakan yang terbaik Apapun yang dilakukan oleh Leslar Selalu dilancarkan Berada di Lembang Park Enzu Persahabat ya gemesnya Abang L Makin aktif Makin pinter Makin soleh Makin ganteng Masya Allah Komentar pun begitu Banyak diberikan Salah satunya dari akun Bangga. Masya Allah, tabarakallah. Abang ganteng, gemes banget. Nafati, semuanya gemes banget ya sama abang. L saking lucunya, persahabat. Berikutnya, kita lihat juga di postingannya. Papa Bilar satu jam yang lalu mengunggah, tentunya, potret ini momen saat Leslar memegang cetak persahabat, ya. Atau macam tutul, kita lihat di sini, Namun modusnya Papa B Saking takutnya, persahabat ya Kita lihat nih, pertama ini Megang kepalanya Bunda Lesti Namun di set kedua, memberanikan diri Persahabat ya, Papa Pilar Akhirnya memegang juga Ini kebahagiaan Yang luar biasa, persahabat Yang kita dapatkan dari Lestler Family Kita juga dibikin salvo kalimat Caption yang ditulis oleh Papa Pilar Dilus-ulus dulu Biar makin bagir Slit kedua, antisipasi Kalau ada yang komen Ya, masa lakinya nggak berani ngelus cetah Bintinya doang, ih Padahal mah emang takut, kata Papa Bilar Emang ada aja kelakuan Yang selalu bikin kita Ngakak bahagia, komentar pun Begitu banyak diberikan, persahabat Di antaranya Dari TV3 first Persahabat, ya disitu Mengatakan, Masya Allah, kata TV3 Ada juga, persahabat tanggapan lain dari apartemen Bintaro buat dedek cetah satunya ngambak tubang gak dielus katanya tuh ada juga persahabat ya tanggapan lain dari akun instagram mama leslar disini mengatakan slide kedua kagak usah dikasih tahu kita leslar paham pak bos Rizky bilar katanya persahabat ya masya Allah leslar memang sudah paham banget ya dengan papa bi berikutnya juga persahabat yang mau kalah bunda Lesti juga mengunggah fotret di Bandung Ini foto cantik nih dari Bunda Lesti Namun di sudut kedua ini kejutan untuk warga Konoha Foto Abang L Aduh gemes banget ya Abang L Cium bunda Ini yang selalu kita rindukan dari Leslar Selalu memberikan kejutan Selalu memberikan kebahagiaan Buat kita semuanya Sampai diberikan love oleh Papa B, Masya Allah Papa Bilar memberikan love di kolom komentar diunggahannya bunda lesti dijora alhamdulillah persahabat full vitamin juga hari ini kita dapatkan dari keluarga kecil leslar masya allah sehat selalu untuk hidup kesayangan kita doa terbaik selalu kita berikan untuk Idola kesayangan dan kita semuanya Amin Kita lihat juga bersahabat ya Ada tanggapan dari dunia leslar Masya Allah ayang aku akhirnya muncul juga nih Gemes katanya bersahabat ya Semuanya memang menggemaskan Abang El Semuanya merindukan Al-Fatih Al-Fatih memang selalu menjadi Pusat perhatian semua orang Apalagi warga Konoha yang tentunya Setiap hari kangenin abang el Mulu nih persahabat ya Masya Allah Kemudian juga kita lihat di postingan mamah kejora Ini kejutan juga untuk warga Konoha. Bahagianya Diposting oleh mamah kejora Foto Lesti dan Bilar Wah Masya Allah Terbarokah Allah banget persahabat Senangnya ketika Mamah kejora mengunggah foto Anak dan mantunya saya selalu pokoknya untuk keluarga besar Leslar, doa terbaik tentunya selalu menyertai idola kesenangan kita dan keluarga Amin. Kemudian, juga kita lihat, kalau di sini ada potret cedukan Kak Sania bersama Bunda Lesti. Ini juga membuat kita bangga sekali dengan Kak Sania. Masya Allah, ini besti banget nih bagi Bunda Lesti, besti rasa saudara ini best friend banget persahabat ya. Teman yang sangat benar-benar mensupport Leslar Kita bahagia mudah-mudahan Kak Sania selalu sehat, selalu bahagia, selalu pertemanan tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Suka banget ya. Happy banget dengan persahabatan Lesti dan Kak Sania. Kemudian juga persahabatan kita lihat di slide berikutnya di pasangan Bunda Lesti. Ada aja kelakuan yang bikin ngakak para sahabat ya, Papa Bi heboh sendiri di dalam mobil. Kita lihat nih, aksi lucunya Papa Bi di dalam mobil. Emang ada aja kelakuan yang paling bisa membuat ngakak bahagia semua orang. Mudah-mudahan para sahabat leslar, selalu sehat, selalu bahagia, dan kita juga semuanya selalu diberikan kesehatan apapun yang dilakukan selalu lancar. Mudah-mudahan juga kita mendapatkan kabar baik dari idola kesayangan kita. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan terus memberikan info-info menarik kabar terbaru dan bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang Menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.